Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS Studio yang tidak bisa dibuka atau blank ya. Di sini mungkin kita akan lihat dulu ya contohnya kayak gimana. Di sini saya sudah punya file yang sudah saya rekam sebelumnya, sini kita akan buka dan nanti akan... Tidak bisa dibuka gitu, jadi blank. Dan walaupun kalian masukin ke software editing pun nggak akan bisa gitu. Jadi, kalian mau masukin ke Vegas atau Premiere pun nggak akan bisa. Dan sebenarnya, untuk fixnya kalian cukup ke setting. Jadi, ini ada masalah pada encodernya atau mungkin bisa dibilang kodek, mungkin ya. Dan di sini kalian cukup ke output aja gitu ya. Kalian klik dan kalian pastiin ke table recording gitu ya dan kalian pastiin dulu untuk custom pathnya adalah mode advance di sini saya akan menggunakan yang namanya encoder quick sense ya untuk fixnya gitu dan tadi tadinya asalnya itu saya menggunakan nvidia nvenc dan sebenarnya untuk nvidia nvenc ini adalah encoder dari gpu kalian yang bisa kalian pakai gitu ya tapi kayaknya untuk laptop saya nggak bisa, karena saya pakai GTX. Mungkin kalau kalian pakai RTX, kayaknya bisa sih untuk pakai Nvidia NVENC ini. Dan entah kenapa, saya kalau pakai NVIDIA NVENC itu nggak bisa gitu. Jadi saat saya rekam itu blank, dan saat saya pakai X264 pun, kayaknya ini encoder dari software itu nggak bisa. Dan yang paling bisa itu cuman yang QuickSense doang gitu. Kalian bisa coba untuk apply, dan kalian cukup klik Oke, okay dan kalian bisa coba untuk record lagi. Tapi sebelumnya, kalian juga bisa untuk mengatur atau mungkin men-setting atau ya mengubah bitrate. Jadi bitrate ini biar kalian kalau nanti pas rekamnya itu tiba-tiba nggak -tiba buram atau mungkin nggak hancur lah ya kualitasnya. Jadi bitrate ini bisa kalian ganti antara angka 40.000 sampai 60.000, bebas terserah kalian gitu ya mau 50.000 tengah-tengah juga bebas. Cuman ini tergantung dari spek atau mungkin laptop, ya, spek dari PC atau laptop kalian juga gitu. Tergantung kedua itu, dan balik lagi ke spek kalian, apakah kuat atau enggak. Dan kalau kalian, misalnya, bitrate-nya terlalu tinggi, diisi misalnya sampai 60.000, walaupun bisa ya, lebih dari 60.000. Itu nanti, kalau PC atau mungkin laptop kalian enggak kuat, itu nanti bakal jadi encoding overload. Kalau udah encoding overload, nanti ini cuman bisa keisi sampai mungkin case sekitar cuma satu detik atau dua detik. Dan di sini, saya akan isi 40.000 aja, gitu ya. Di sini, kita akan klik apply dan klik OK aja setelah itu kalian klik OK gitu ya dan kalian bisa coba untuk start recording dan kalau mungkin nanti muncul di bawah sini ya untuk encoding overload dan kalian bisa coba untuk ganti target usage ke very fast dan kalian klik apply lalu klik OK gitu ya dan uh, setelah kalian klik very fast dan OK kalian bisa coba lagi untuk uh, start recording gitu ya kalian bisa coba dan kalau misalnya masih ada encoding overload Nanti saya akan bikin video tutorialnya, usus untuk cara mengatasi encoding overload, gitu ya. Memang untuk coding overload ini ada beberapa cara, ada banyak gitu. Jadi saya akan update di channel ini dalam waktu beberapa hari ke depan, gitu ya. Dan semoga aja kalian bisa gitu ya, untuk yang blank ini kayaknya udah pasti bisa gitu ya, untuk uh, videonya, untuk cara mengatasinya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Kayaknya lebih banyak ngobrolnya ya daripada ngefixnya. Dan ngefixnya memang jujur gampang banget gitu ya, untuk ngefixnya kayak cuman ngeklik doang gitu, gampang banget. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya. Dan thanks for watching, bye bye.